Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Pada kesempatan ini kami Menyajikan Tentang kegiatan kami Waktu Sore Kebetulan di rumah lagi Pengen ikan air tawar Sehingga kami Pergi bersama ibunya Untuk menjala ikan Padahal Ini bukan hobi saya Tapi Uh, menjadi bagian dari cara untuk menutupi kebutuhan sehari-hari ini guys kami sementara di kolam ini sebenarnya adalah sawah tapi karena musim hujan sehingga sawahnya berubah jadi kolam nah ini lagi mencari ini banyak ikan tapi ikan ikan kecil ikan nila kalau yang nyangkut ini palingan ikan yang dua ya dua setengah jari lah kalau di, di bawahnya itu keluar karena jaringnya apa jalannya ini agak luas dia punya jaring ini guys ini kami membuang beberapa tempat ini tapi masih nihil itu pun dapatnya cuma seekor tapi ya namanya kita mencari apalagi sesuatu yang tidak nampak untung-untung saja paling tidak kita ambil hikmahnya bisa berjalan sama uh, ibunya untuk mencari sayur dan ikan di sawah di tempat rekan-rekan yang biasa kami upload alat namanya sebelumnya Iya dan kami berpindah tempat ke kolam jernih dan alhamdulillah Disitu baru kami dapatkan ada yang naik ke pinggir Tapi ini dua jari setengah Ada sekitar 5 atau 6 ekor ini kami dapat alhamdulillah Ternyata ada untuk kita persiapan buat makan malam Dan kebetulan kami juga uh, punya pilihan kucing Dia tuh senangnya dimudahkanlah melalui sore ini untuk mendapatkan ikan buah